Sementara itu, emas 24 karat UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp 493.000, naik Rp 1.000. Untuk emas antam 24 karat ukuran 1 gram, pegadaian menjual seharga Rp 973.000, atau naik Rp 5.000, dan emas 24 karat UBS dijual seharga Rp 925.000, naik Rp 2.000. Lebih lanjut, Harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp 4.629.000 atau naik Rp 25.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp 4.534.000 atau naik Rp 11.000. Harga emas batangan 10 gram cetakan antam hari ini dihargai Rp 9.201.000. Sekian harga emas untuk tanggal 19 Oktober 2022.